coba lihat wow dia menyerang teman-teman wow wow keren ya yes. bahaya banget kita bawa dulu ya oke teman-teman bisa lihat dulu wow hai teman-teman kali ini kita ada di hutan yaitu hutan selatan teman-teman kita akan menelusuri hutan selatan siapa tahu kita dapat hewan seperti ular burung biawak dan makanan teman-teman oke yuk penasaran ikutin terus Wow ada teman-teman Ini ular tanah teman-teman Wow teman-teman wow, bisa lihat Ini ular tanah ya Ular Marodostoma teman-teman Ular ini bisa menyerang Ya, bisa melontarkan tubuhnya Ular ini berbisa tinggi teman-teman Bisanya yaitu kelumpuhan Mutilasi teman-teman Oke Wow keren Ular tanah ini memiliki nama ilmiah Yaitu marodospoma teman-teman Wow bisa lihat Keren mantap Ukurannya lumayan besar ya Segini jumbo teman-teman Karena si ular tanah itu ukurannya nggak terlalu besar ya Gak sampai 1 meter Oke kita harus jaga jarak karena dimana ular tanah itu bisa melontarkan tubuhnya teman-teman waktu kemarin ya waktu itu ada berita e, tukang ngarit ya atau yang suka cari rumput teman-teman itu terkena gigitan ular tanah seperti ini e, apa ya mati teman-teman gara-gara ular ini nih sapi ini nih teman-teman wow bisa lihat ya teman-teman wow oke dia jatuh ke atas kita ketinggian Wow keren ya Ularnya ini berbahaya teman-teman Buat teman-teman yang di rumah Jangan ditiru ya Oke okay. Ciri-cirinya bisa lihat teman-teman Kepalanya itu segitiga Kepalanya segitiga warnanya batik ya Hampir sama dengan tanah Ular ini adalah ular yang paling baik Berkapulase dengan lingkungannya teman-teman Tadi saya aja nggak kelihatan ya Kalau terkena gigitan ular ini Wah Udah Merabe ya urusannya teman-teman. Mantap ya. Ularnya ukurannya besar banget. Kita harus hati-hati. Ini ular tanah ya. Di sini nyebutnya ular lemah. Ular gibuk teman-teman. Ular ini memiliki bisa tinggi. Waduh baru pertama kali ya kita nemuin di semak kayak gini. Ini kalau ada satu berarti yang lainnya masih ada teman-teman. Ya bisa lihat ya. nih. Wow. Coba lihat, wow, dia menyerang teman-teman, wow, wow, keren ya Wiss. luar biasa ular ini, tangkat ke atas Nah, kita nggak pegang ya, karena ular ini emang berbahaya dan berbisa teman-teman Oke okay. Wow keren keren wow warnanya luar biasa ya ular ini teman teman jangan tiru ya oke okay. dari ekornya badannya besar teman teman kepalanya kecil melainkan tapi segitiga ya agak moncong ini ular gibuk ular tanah wow dia jatuh ke atas jatuh ke bawah teman teman taruh dulu ya karena ini ular berbisa kita pakai cara aman pakai cara ini teman teman Oke, okay. sabar dulu teman-teman Sayangnya sendiri Oke okay. Wah, si Raja Udarat ini teman-teman Ini adalah Raja Udarat Wis, keren Luar biasa ya Eksporiknya dia Lihat Ketika teman-teman Jalan ya Di area Atau bambu Maupun jati teman-teman teman-teman harus hati-hati karena dimana ular ini kapulasinya emang baik banget persis banget seperti tanah maupun daunan teman-teman jadi ketika melihat ular ini kita nggak tahu ya nggak melihat karena ular ini emang ular yang apa ya suka ngindap-ngindap di akar-akar kayak gini tuh ya teman-teman oke huh, keren banget ularnya nah kita bawa gimana ya karena di sini kan banyak sekali yang suka cari rumput teman-teman. Kalau kita dibiarin di sini ini berbahaya. Karena ini jalur jalannya. Tadi ini saya lewat ke sini. Ini jalurnya buat orang yang suka cari rumput kesini ya di atas. Jadi ini berbahaya banget. Kita bawa dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat dulu. Wow, keren. Bularnya keren banget. Oke, yuk kita bawa dulu. Nah teman-teman Lihat Coba lihat Nanti dia akan Wow wes. yuk kita bawa dulu Kita bawa Kita cari tempat yang lebih aman Karena ular ini emang Ular yang berbisa Bisanya tinggi teman-teman Ya Kelumpuhan Kematian Dan mutilasi Walaupun selamat Paling nggak ada Anggota tubuh yang dimutilasi teman-teman Gara-gara Satu ular ini nih Wow Hati-hati ya teman-teman Jangan tiru Yang teman-teman ada, ade Semuanya Pokoknya jangan tiru Apa yang saya lakuin Ini berbahaya Oke okay? Kita akan coba rilis lagi Nanti kita jauh-jauh tempatnya Oke okay, yuk Ikutin terus Wow Lihat ya teman-teman ini ada buah loak, buah hutan. Nah, buahnya kayak gini, teman-teman. Waduh, ini yang mentah dan ini warna kuning yang mateng, teman-teman. Ini yang mentah ya, warnanya kayak gini, teman-teman. Ini adalah buah loa. Nah, buah loa ini memiliki nama ilmiah yaitu Pitus racemosa, teman-teman. Baunya ya lumayan ya, teman-teman. Kita coba dulu ya. Nah, Di bawah ini banyak sekali getahnya. Oke. Kita bagi dua ya, belah dua. Wow, getahnya banyak. Ini getah semua, teman-teman. Nah, Dalamnya kayak gini teman-teman Bijinya banyak ya Oke kita keluarin dulu bijinya Nah bijinya seperti ini teman-teman Rasanya Leset ya rasanya teman-teman Banyak ketahnya Lumayan cukup Buat kalau di hutan ya teman-teman Oke, okay. nah ini adalah buah loa Ini hidupnya di apa ya hutan tropis teman-teman Jadi apa ya, buah ini banyak sekali dijumpai di Indonesia teman-teman Oke, okay. tapi di beberapa bagian itu udah mulai langka ya buah ini Tapi kalau di sini alhamdulillah kita masih terjaga Masih banyak teman-teman Kadang di sini suka dibikin bonsai Yang daunnya kecil ya seperti ini Ini suka dibikin bonsai teman-teman Oke okay, yuk, kita lanjut ikutin terus Ada air, kita boleh mandi dulu ya. Soalnya udah gerah dari tadi teman-teman kita berpetualang. Kita hari ini kita mau mandi dulu. Aduh, wow, hampir aja teman, teman. Wow, di dalam sini juga ada ada ikannya teman-teman. Bisa lihat dulu. Oke. Okay. Nah, ada ikannya, teman-teman. Di dalam sini ada ikan. Tapi kita niatnya buat mandi ya. Oke, mandi yuk. Ikan. langsung keruh yang penting kita seger teman-teman kita mandi kita udah basah-basahan nih bajunya Di situ lumayan agak dalam jadi kita enak ya buat ngerendam badan jadi fresh jadi semangat lagi teman-teman Nah, masuk, ada oke ya teman-teman. Udah cukup, takut masuk angin. Yuk, ikutin terus!